Pada suatu sore yang cerah, seorang pemuda berada di sebuah taman, dengan raut muka yang murung. Sepertinya pemuda ini tengah memendam kesedihan dan depresi. Langkahnya yang gontai, semakin menunjukkan ada suatu permasalahan dalam hidupnya. Padahal, sore itu di taman terdengar kicauan burung dengan indahnya. Pemuda itu terus berpikir, ...melamun dan menghela nafas panjang. Raut wajahnya tampak kesedihan, kekecewaan, dan frustasi yang menggantung. Seketika pandangan matanya terpaku pada gerakan seekor laba-laba... ...yang sedang membuat sarangnya di antara ranting sebatang pohon. Dengan perasaan kesal, ia pun kemudian iseng mengambil sebatang ranting... ...dan menumpahkan rasa kekesalannya pada sarang laba-laba itu maka sarang itu pun dirusak seusai melepaskan kejengkelannya perhatian pemuda itu teralih sementara untuk mengamati ulah si laba-laba dia ingin tahu apa yang akan dikerjakan laba-laba setelah sarangnya hancur oleh tangan isengnya rasa penasaran itu rupanya segera mendapatkan jawaban tak lama Laba-laba tampak kembali ke tempatnya semula. Laba-laba itu mengulangi kegiatan yang sama, merayap, merajut, melompat. Setiap helai benang dipintalnya dari awal, semakin lama semakin lebar, dan tanpa kenal lelah laba-laba itu, kembali menyelesaikan seluruh pembuatan sarang barunya. Setelah menyaksikan usaha si laba-laba, yang sibuk bekerja lagi, dengan semangat penuh untuk memperbaiki, dan membuat sarang baru, kembali si pemuda menghancurkannya. Dia mati lagi ulah si laba-laba. Apa yang dikerjakannya setelah sarangnya dirusak untuk kedua kalinya? Ternyata, untuk ketiga kalinya, laba-laba tanpa putus asa mengulangi kegiatannya, kembali mulai dari awal, membuat sarang sedikit demi sedikit. Setelah mengamati ulah laba-laba tersebut, dalam membangun sarang, yang telah hancur untuk ketiga kalinya, saat itulah si pemuda mendadak tersadarkan. Tidak peduli berapa kali sarang laba-laba dirusak, dan dihancurkan, sebanyak itu pula laba-laba, membangun sarangnya kembali. Semangat laba-laba, dengan giat bekerja, tanpa mengenal lelah, telah membuka kesadaran si pemuda. Tidak pantas kita patah semangat di tengah jalan, karena dalam kenyataannya, tidak ada sukses sejati yang tercipta, tanpa melewati kegagalan. Mengalami kegagalan bukan berarti kita harus menyerah, apalagi putus asa. Sebab, sebenarnya dengan kegagalan itu, berarti kita harus introspeksi diri, dan berikhtiar lebih keras dari hari kemarin. Melalui kegagalanlah kita bisa mengevaluasi, setiap langkah yang telah kita lakukan. Dengan begitu, kita akan tahu hal apa saja, yang perlu diperbaiki, dan tahu di mana saja, kesalahan yang telah kita perbuat, untuk tidak mengulanginya. Hal itu akan mendasari langkah kita, ke depan menjadi lebih baik. Kegagalan harusnya mulai kita pandang, dari sudut yang berbeda. Kita gagal bukan berarti kita tidak sukses, melainkan kita belum sukses. Mau sukses, belajarlah dari laba-laba.